dari Berapa dewasanya satu, Mbak? Tapi sekarang dikasih diskonnya. Rp15.000 jadinya. WhatsApp everybody Balik lagi dengan saya Marcel di Adibu Channel Hari ini kita berada di Tabanan Tepatnya di Wahana Sabama Asram Kita mau mandi guys Bareng kolega-kolega kita Orang dari Denpasar semuanya Ikuti keseruan kita ya Guys kalian kesini kalian bisa bawa speaker guys Buat apa namanya karaoke-karaoke bisa ini jalan turunnya ini kita belum tahu tempatnya Seperti apa Oh ada jeruk juga oh di ada yang masih men Oh yang matang bisa diambil beli free free free Oh ini jeruk yang ini bisa diambil oke gas ini jalan menuju lokasi pemandiannya Di sini juga ada tempat untuk foto-foto. Terus sih? Oh ini. Tiga puluh lima untuk dewasa nah anaknya dua puluh lima Tempatnya asri, daerah Tabanan banyak pepohonan. Jadi kita di sini hari Minggu. Jadi kalau kalian mau ke sini, hari Minggu ngajak keluarga bawa anak kecil untuk berenang bisa. Oh, ini restorannya ya, di atas ya, ini sini ya? Oh, ini dia restorannya. Ini restorannya. Jadi, kalau kalian duduk di sini, bisa lihat ke bawah sana. Wow, uh, nice. Mantap, mantap, mantap. Ada kolam ikan koi juga di sini. Ayo, ini restorannya menunya menu apa? Menunya ini aja? Oh, ini aja ya? Menunya? ini menu restorannya nih iya oke makasih kak sama-sama gas gas turun lagi ke bawah tapi sebelum kita turun ke bawah coba kita dari sini kita lihat dari sini oh ini, ini flying fox nya ya? oh itu di disini ah. jadi ini poinnya di saya berdiri ini sampai di depan sana oke, ada sepedanya di mana? oh iya ya. coba kita turun ke bawah kita ada lihat flying fox nya mantap mantap mantap Beh baru baru turun segini aja Pak WLM udah komplain dia. Yang bawa Oh ya. Terima kasih oh, sepedanya di mana? Yang di sini. Oh yang ini ya? Ya. Ya, oh ini. Cuma aja, kelapa, di sana, lagi. Oh, gitu. bayar Berapa kalau sepeda? Berapa kalau sepeda? Ini sepedanya di sini. Oh, ini dia sepedanya. Sampai ke pohon kelapa sana. Itu udah. Ini orang di belakang, ini orang sangat berjasa ini. Dia bawa speaker. Wih, ini kalau sewa buruh tanduk ke bawah ini. Buruh tanduk ke bawah ini udah bayar mahal ini. Walaupun dia kecil-kecil begitu, tapi kekuatannya luar biasa dia. Kita udah di bawah. Ini adalah tempat kita untuk berteduh sebelum mandi nah di sini. Kita turun dulu ke bawah ya. Nah, ini dia. Tempatnya di sini. Jangan, nah. jangan Nih. Sungai kecilnya nih, ada jembatan kecilnya. Nah, ini dia. Tempatnya asri banget. Ini dia lokasinya. Coba kita langsung ke kolam renangnya. Kita langsung cek. Oh, ternyata di sini ada kayak tenda-tenda juga. Kayak perkemahan gitu Jadi mungkin ini bisa disewain atau apa. Nanti coba kita tanya sama stafnya yang di sini. kita menuju ke tempat pemandian air oh ini ada kolam untuk anak kecil di sini ini buat mereka anak kecil wait jos kamu ini datang langsung lompat ke dalam lihat mereka datang langsung loncat ke dalam kolamnya yang mana beli oh ini aja ini bisa oh melukat um. Kalau mau melukat begitu ada ritual khususnya nggak? Nah. Apa saya langsung masuk ke dalam melukat bisa? Ya, ada mangkunya. Pak. Oh ada mangkunya. Ada, ada. Tapi minimal berapa orang harus masuk? Semua boleh. Semua ada, boleh. Ya, Kalau ada. saya sendiri aja bisa. bisa. Mangkunya bisa datang. Ya, tapi bayar ini dulu. Oh ya. berapa? Ketua lima lah ya. Per satu orang. Ya, Dapat nah. di oh ya. ini tempat melukatnya nih. Di sini. Oke, ya. ini kolamnya. Ya nggak terlalu besar, kecil sih, tapi untuk bersama keluarga, okelah, mantap. Bisa. Weh, awas, awas, awas, jangan ke sana, dalam itu. Oh, ini sungai yang tadi. Untuk... Kolamnya sih nggak terlalu besar sih, untuk anak kecil. Oke okay lah, untuk orang tua mungkin datang santai-santai ya, melepas penat. Mantap lah, oh ini ada playgroundnya di sini. Nah, ini ada playgroundnya, jadi memang tempat ini dikhususkan untuk para anak-anak uh, ya. Ibu-ibu lagi persiapan mau mandi. Pak, itu yang di depan itu? Yang mana, Pak? Yang ini? Disewain? Ya, itu yang disewa, Pak. Itu uh, sampai bukanya, kita buka sampai jam 5. Oh. Itu bisa disewa sampai selesai. Dari pagi Semuanya. sampai selesai? Ya, Berapa satu tenda itu? puluh ribu. Oh. Satu tenda puluh ribu. Untuk uh, camping malam bisa enggak? Misalnya mau nginap semalam di sini bisa ndak? Bisa, bisa. Bisa, kita ya? nanti nanti ada kedepannya ke sana. Oh, kita tapi kontak sekarang kontak belum si. ya? Sudah, sudah bisa. Ya nanti uh, bisa nanti sampai di sana, kita kasih begininya ya, kartu namanya ya oh. Ini program acaranya seperti apa gitu. Nanti bisa kontak dengan kontak person-nya di sana. Oke lah, Oke. ya ya. Makasih Pak. Sama-sama. Sebelum berenang ini kita bawa makan dari sana. Nasi jinggo, makan dulu isi tenaga dulu, guys. Ini anaknya siapa? Ini Hah? anaknya siapa? Kamu ini makan-makan, jadi kalian ke sini tuh nggak ya, ya. enak sama keluarga datang bawa makan. Makan sini habis itu berenang, cocok lah untuk setiap hari weekend lah untuk setiap minggu datang ke sini jalan-jalan, mantap. Tapi kalau mau datang sini harus hubungi saya biar dapat diskon besar-besar nah ada. ini dah Bapaknya beli tanah di sini saya yang punya tempat ini mudah-mudahan oh. ya amin amin amin yang itu yang baju pink itu makan apa minum ah minum aja dia di sini disuruh mandi bukan suruh minum minum minum air atau? Kita makan dulu Makannya nasi jinggo Habis makan Tenaga udah full baru kita berenang Ya gimana yuka Yuli Mantap ya Terima kasih hari ini kita disponsori oleh ibu yang Baju biru ini Ibu yang baju biru yeah. Mereka yang mensponsori kita Konsumsi apa segala macam Semoga berkatnya banyak ke mereka ya halo guys guys lihat sini guys kamu lagi ngapain guys Tahu wow. oh. <laughs> <laughs> so pendek masih lompat oh, no, no, no. Woi, woi, kan ibu Yuli enge Enge <laughs> <laughs> Oh, yes, Next, next, next, next! mengapa pak? aduh airnya kan Oke okay guys, sekian perjalanan kita hari ini Kita mau pulang dan pasar. sudah siap-siap mau pulang pasar. Ini kita di rel parkiran atas Sama teman-teman semua sampai guys, kita guys. Baru sampai mereka Baru sampai kita guys Iya, foto foto kita habis foto Ngos-ngosan guys <laughs> Udah Terima kasih udah ngikutin kita hari ini kalau suka dengan video ini silahkan like, like comment, subscribe. Kalau nggak suka silahkan dislike. Gimana dok? Eh, mantap. Mantap ya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. See you on the next video, bye-bye.